mak kami. Aku anak Alnafunisa dan ini ba Iqbal dipanggilnya Bang. Ini Doval dipanggil Al, panggil aja Al. Jadi channel kali ini aku akan ngajarin cara main kartu. Jangan lupa like, comment and subscribe. Dan ikut kami yuk teman-teman, ayo kita mulai cara main kartu yang benar pertama-tama, hmm. kita main game ya game itu misalnya ada angka 8 dengan angka, gak angka 0 gak ya misalnya ada angka 8 sama angka 0 angka 10 10, 10. 10. 10. 10 ini kan 30. Mm -hmm. Jadi nah, no, kalau misalnya 8 dengan kalau 8 dengan 0 itu kan itu cuma di belakangnya aja. 8 dengan 0 itu stopan. Mm. Kan 8 topan. Mm, ini stopan stop tuh artinya lebih tinggi, tapi kalau stem tuh memang lebih lebih tinggi kalau 10 tuh bok. Ini hmm, menang lagi. <coughs> babai babai gimana babai angka apa aja hmm. coba nampai hmm. berapa biji kartunya 1. delapan biji, biji, biji, biji coba lihat angkanya nampai main hmm. lagi apa berapa berapa coba yuk, sebutin 29, puluh sembilan dua iya terus 17, mm -hmm. 11, belas satu lima dan 9 woi tidur nanya kartunya nampain mm -hmm. aduh ini caranya tiga dua ya gimana caranya kak tiga tunggu dulu tunggu dulu dia dulu nampain kartunya berapa bang coba tiga dua dia dua dua tiga belas uh -oh empap belas iya bener nggak angkanya tuh bang? kita bisa ngitung sepuluh <laughs> sepuluh nih jadi, mana sepuluh mana? punya siapa? punya apa bang? hmm, hmm. hmm. Bebang, hmm. ya jadi, misalnya jadi, sembilan itu angka lebih tinggi daripada stopan. jadi, misalnya kita dapat nol berarti kita Eih. berarti kita kalah misalnya dapat sepuluh segini mana angka? coba lihat apalagi dapat angka peketan lah 4 ini kan cuma dihitung 5 9 aja kan enggak belah jadi 4 yuk kita main duduk sana bang yuk guys kita lanjut main ya gak boleh main curang kita ambil angka siapa yang mulai? mulai pertama kakak? Kita mulai, kita ambil aja kartu asal-asalan Yang penting ada, udah ada 6 Kita kocok ya Lagi kembali, jangan, jangan yang kayak tadi Eh, itu, itu muka Ini aku udah dapat Berapa? Tukar Topan Eh, nggak boleh lah nampain Lagi main kan nggak boleh nampain Oh iya hmm. Ya udah taruh situ tuh, taruh satu-satu. Hmm. Tukar, siapa tukar. mau tukar? Hmm. Bye, -bye. Aku dapat sembilan nih, aku udah dascan. Tukar-tukaran. Hmm, eh, kan tukar tukar. eh, tukar. ana scam, ana scam ya. Oh, hmm. ya. bye bye. Mau boleh, boleh bye -bye. Aduh, ini, tukar. Tukar. tukar. Eh, kok bisa tukar lagi, Bapak? Ya, boleh. Tukar. Oh, boleh, Bapak. kalau misalnya Bapak gak mau tukar gimana? Misalnya, benak -benak mau tukar, jangan dipaksakan taruh aja kartunya. Dan maaf ya teman-teman, kami lagi kurang sehat semuanya, suaranya oh, pada oh, serak. Maaf ya teman-teman, semuanya ini lagi sakit oh. jadi serak. Ini kamu berapa? Tujuh. Tujuh. Berarti dia angkanya lebih tinggi. Kenapa tadi kamu nggak mau tukar sama dia? Berarti karena yang menang karena angkanya lebih tinggi. Yang lain ambil bedak kak ambil oh tepung aja belakang, pikir oh, aja ya. Pikir aja bang, colek aja tepung ya, nggak usah banyak banyak. Ah. Apa bang? Jangan piring gede, tempat yang nggak dipakai aja. Tempat yang nggak dipakai aja, nggak apa-apa. Tempat yang nggak dipakai, dipakai aja, aduh, itu ngapain? Hmm. Jangan. Udah, jangan lama-lama Dilap dulu tuh baru tepungnya dikit aja Itu kebanyakan, setengahnya aja Siapa mau tukar? Iya, kan dapat ini lagi mau kan kartu lagi cepat cepat ya aku tukar dua dua ya aku. itu mainnya sampai habis kartunya 2 ya, sampai menang dua. kita dapat angka yang gede ataupun yang di bawah lapas stopan itu satu Dapatnya 1 ke tambah 2 ke 11 Jadi satu Dia misalnya dapat 11 itu Angka yang di belakangnya Jadi ini Nggak boleh lagi Aku 5 Kamu 3 Satu Berarti kamu menang lagi Jangan Abang biar banyak bedaknya biar putih bang ya. Siapa yang? Bapak yang. Mama. Yang colek gini aja ya. Yang menang ya, kalau yang enggak menang enggak usah. Bapak enggak usah. Nah udah, main lagi ayo kita main <tuk> lagi jadi kita ambil angka tapi udah dipilih, ambil aja salah salah yang penting sini lihat kemarin lah kak ini kita kocok dulu ya cara kocoknya jangan lihat angkanya nanti lupa, tapi gini aja dikocoknya kayak main kartu ya iya. emang iya main kartu Mereka ya Nih kita bagi dulu. babe Ini Babe enggak kocok rasanya. Ah, lanjut. Lanjut kita main lagi. Yang berat, <tuk tuk>